Kalau hamba Allah bertauhid, julukannya muwahid, ya ahli tauhid. Berarti mukmin, orang beriman. Ya. Jadi orang beriman itu dikatakan bertauhid dalam arti yang baik dan benar, jika tauhid itu sampai masuk ke dalam hatinya. Menghunjam ke dalam bumi itu, akarnya itu, maksudnya masuk ke dalam hati. Jadi kalau tauhid kita ini sudah di dalam hati, Pak, kita menghadapi badai kehidupan apapun, ujian apapun cobaan apapun kita kokoh prinsip kita nggak tergoyangkan fahamnya? Gitu. tidak model orang yang ditiup angin ke barat ikut ke barat ditiup angin ke timur ikut ke timur nggak begitu hadirin Hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi siang hari ini kembali Allah pertemukan kita di rumahnya masjid trans studio ini dan kita hadir untuk mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini termasuk yang dirahmati Allah Taala, diberkahi Allah Taala. Mudah-mudahan para malaikat turut hadir, mendoakan ampunan Allah untuk kita bersama. Salawat salam sejahtera senantiasa kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang dirahmati Allah taala amin ya rabbal alamin Bapak dan Ibu rahimakumullah kajian akhir zaman hari ini mengambil tema khusus ya karena keadaan khusus ya tema itu adalah keutamaan to kalimat toyibah keutamaan kalimat toyibah kok nggak muncul ya ada yang mengatur ininya tadi udah muncul gambarnya nah kalimat toyibah artinya kalimat yang baik ya itu secara bahasa sedangkan secara syar'i kalimat toyibah biasanya dimaksudkan dengan kalimat tauhid ya. kalimat tauhid itu kalimat apa la ilaha illallah ya di dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kalimat thayyibah ya di sini. Kalimat thayyibah. Allah bertanya, "Alam tara darab daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah." Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik ya. jadi kalimat Tauhid ini Allah gambarkan seperti pohon yang baik ya. dan kita mengartikan kalimat Tawibah sebagai kalimat Tauhid dari mana? kita dapatkan dari sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhumah seorang sahabat yang waktu usianya baru 10 tahun dipegang dadanya sama nabi lalu didoakan ya Allah mudahkanlah anak ini mengerti memahami kitabmu Al-Quranul Karim makanya Ibnu Abbas itu kadangkala dijuluki ahli tafsirnya para sahabat nah ini keterangan ini bisa kita dapatkan dalam kitab tafsir Ibnu Kasir jadi Ibnu Kasir mengutip ucapan Ibnu Abbas bahwasanya kalimat soyibah di sini maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah nah Allah menggambarkan kalimat ini seperti pohon yang baik nah ciri pohon yang baik itu tiga disebutkan oleh Allah dalam ayat ini yang pertama asluha sabitun Akarnya teguh menghunjam ke dalam bumi. Ya. Yang kedua, wa faruhafis sama cabangnya menjulang ke langit tinggi. Ya. Dan yang ketiga, <tuh> <kulla> bi rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin ربnya, seizin Allah Taala. Ya. Jadi pohon yang baik itu cirinya tiga akarnya menghunjam dalam kalau pohon akarnya menghunjam dalam maka pohon itu kokoh ya dia kuat gitu gak bisa digoyang gak bisa dijatuhkan gak bisa dirubuhkan sekalipun angin badai ya. apalagi sekedar orang berusaha mendorongnya apalagi anak kecil berusaha mendorongnya nggak bisa yang kedua ciri pohon yang baik itu cabang-cabangnya menjulang tinggi sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan siapapun yang ada di bawah pohon itu akan merasakan nyaman, rindang ya, pohonnya rindang, lebat ya, sehingga terasa nyaman, adem gitu di bawah pohon itu. Terus yang ketiga, pohon itu menghasilkan buah tanpa kenal musim. Jadi sepanjang tahun dia berbuah. Artinya pohon yang produktif ya, selalu memberikan kebaikan, manfaat, maslahat Nah, kata Ibnu Kasir, perumpamaan ini juga bisa diterapkan kepada seorang manusia, hamba Allah yang bertauhid. Kalau hamba Allah bertauhid, julukannya muwahhid, ya Ahli Tauhid. Berarti mu'min, orang beriman, ya. Jadi orang beriman itu dikatakan bertauhid dalam arti yang baik dan benar. Jika tauhid itu sampai masuk ke dalam hatinya.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 Ya, dia mantap dengan prinsipnya. Terus yang kedua, ketika dia beramal soleh, ya menjulang tinggi sampai ke langit sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal-amal dia bukan saja soleh menurut penglihatan manusia, tetapi memang diterima sama Allah ta'ala Ya, dan memang itu selalu yang kita harapkan kan? Sampai ada doanya kan, Allahumma taqabbal minna. Salatana, wasiyamana, wuxuana, wadarruana, ya, dan kan begitu kita minta kepada Allah kan, ya Allah terimalah segala salat kami, sujud kami, puasa kami, ruku kami, ketundukan kami, berbagai ibadah kami yang lainnya, amal-amal soleh kami. Kita selalu berharap, kita sangat khawatir kalau kita melakukan satu perbuatan sama Allah tidak diterima, rugi itu, ya karena kita hidup di dunia tidak lama pak padahal ketika amal-amal kita diterima sama Allah amal-amal yang diterima sama Allah ini akan menjadi sebab kita di akhirat terus mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, jadi demikian gambarannya nah yang ketiga si orang muwahid ini, ahli tauhid ini, mukmin ini ketika dia berbuat, ketika dia beramal dirasakan manfaatnya oleh semua orang Bahkan tentunya dia paling pertama yang rasakan manfaatnya. Ya. Jadi yang dia kerjakan itu bukan mudarat, bukan hal-hal yang sia-sia, bukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan gitu. Tidak, ya kan? tetapi hal-hal yang baik. Ya. Nah, kemudian kata Allah di ujung ayat ini, Allah membuat amfal, amfal itu perumpamaan-perumpamaan permisalan-permisalan untuk manusia supaya mereka selalu ingat kita ini kadangkala perlu kak pak dikasih perumpamaan, kalau tanpa perumpamaan sulit kita memahami sesuatu contohnya kita dibilang la ilahilallah pokoknya artinya hanya Allah yang kita terima sebagai ilah nah itu belum terlalu membentuk tapi begitu digambarkan oh kayak pohon yang baik, cirinya begini maknanya kepada manusia begini nah, kita ngerti jadinya Makanya akhirnya para ulama membuat rumusan tentang siapa itu orang beriman. Orang yang beriman itu kata para ulama punya tiga hal yang harus dia penuhi. Yang pertama apa? Tasdiqun bil qalb. dia benarkan di dalam hati. Takhirun bil lisan. dia ikrarkan di dalam lisannya. Dan amalun bil jawarih. dia amalkan dengan segenap anggota tubuhnya. Itulah iman. Iman bukan cuma lip service ya ucapan ngomong beriman, ngomong saya orang beriman, tetapi ternyata hatinya tidak membenarkan, ya bukan orang beriman namanya sampai ada ayatnya, dan ayatnya masih di awal-awal surat Al-Baqarah bagaimana kata Allah? <tuh> ada sebagian manusia kata Allah, mereka berkata kami beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman kata Allah. Terus Allah jelaskan siapa mereka. wama illa anfusahum, Apa artinya? Orang-orang ini ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal yang mereka tipu tidak lain adalah siapa? diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadari dia kira tipu daya dia itu bisa kena kepada orang beriman dia kira tipu daya itu bisa kena kepada Allah tidak justru tipu daya itu kembali kepada mereka sendiri nah kita ingin menjadi ahli tauhid yang benar bukan ahli tauhid yang ece-ece yang pura-pura ya yang kawe gitu kita ingin original ya original kita ber bertauhid ya Nah kemudian kata Allah melanjutkan di ayat 26 27nya wama kalimatin sedangkan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk ya. kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk Bagaimana pohon yang buruk itu yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun jadi ada pohon pak pohon begini di, di atas permukaan bumi tapi ternyata akarnya sudah tercabut nggak ada akarnya pohon seperti ini bisa tegak tidak? bisa kokoh tidak? tidak bisa Nggak perlu angin badai meniupnya tidak perlu orang besar mendorongnya Anak kecil dengan telunjuknya Begini saja jatuh dia ya Nah ini perumpamaan kalimat khabisah Kalimat yang buruk Apa itu kalimat yang buruk? Kalau kalimat toibah kita sudah tahu itu kalimat tauhid Kalimat yang buruk itu apa? Kalimat yang buruk adalah semua seruan Semua semboyan Semua ajakan semua dakwah, selain kalimat tayyibah, selain yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala apapun seruan itu nah kalau dikatakan dari selain Allah itu maknanya dari selain Allah, dari musuh Allah, siapa musuh Allah? siapa musuh Allah pak? Hah? saya kedengaran tadi ibu-ibu ada yang bilang apa bu? Setan musuh Allah itu syaitan dan karena syaitan itu musuh Allah berarti syaitan itu musuh kita bukan? musuh kita bukan bu? ya musuh kita kan kita muslim kalau dikatakan muslim artinya apa? berserah diri kepada, kepada Allah kalau kita sudah berserah diri kepada Allah berarti mana yang Allah sukai kita harus sukai mana yang Allah benci kita harus benci mana yang Allah cintai kita harus cintai, mana yang Allah musuhi, kita harus apa kita harus musuhi makanya Allah keluarkan, Allah terbitkan dekret bunyinya bagaimana inna syaitan lakum aduun fatakhiduhu sesungguhnya syaitan itu bagi kalian orang-orang beriman adalah musuh maka perlakukanlah dia sebagai sebagai musuh gitu. Sekarang saya tanya, kalau sama musuh kita duduk bareng-bareng, main bareng-bareng, kerjasama bareng-bareng, apa kita jauhi atau kita siap-siap melawan, kita siap perangi yang mana? Yang A apa yang B? Yang B, ya. Tapi Ustad, kalau Ustad ngomongin beginian, berarti Ustad menyebarluaskan ujaran kebencian, nah gitu, ya dengar nggak? Ada nggak begitu? Hah? Jadi gimana dong? Wah ini dakwanya radikal. Ini dakwanya intoleran. Abis menyebarluaskan ujaran kebencian gitu. Oh rupanya maunya mereka apa? Maunya kita sayang sama Allah. Tapi sayang sama setan juga gitu loh. Nggak boleh benci sama setan. Ajib. Makanya perhatikan baik-baik. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian, intisari dari iman itu apa? Tengahnya iman itu apa? Senternya, aksisnya, atau porosnya? Porosnya iman itu apa?" Seorang sahabat menjawab, "Salat ya Rasulullah, Hasan bagus," kata Nabi. Yang lain lagi menjawab sedekah ya Rasulullah bagus kata Nabi. Yang lain lagi menjawab puasa Ramadan ya Rasulullah bagus kata Nabi. Yang lain lagi menjawab pergi haji ya Rasulullah bagus kata Nabi. Bahkan ada yang mengatakan al jihadu fi sabillillah ya Rasulullah bagus kata Nabi. Tapi Nabi masih nunggu-nunggu siapa nih yang benar jawabannya. Gak ada lagi yang mendebak nebak Udah mentok para sahabat. Akhirnya Nabi sendiri yang jelaskan. Inna au imani hebaillahi sesungguhnya intisari keimanan adalah engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah ya jadi dalam urusan agama ini ada urusan benci tidak Pak Bu ada tidak ya ada cuman kita nggak boleh sembarang benci kita tidak boleh sekedar menghumbar-humbar emosi kebencian benci kita harus karena karena Allah ya. kalau seseorang bencinya karena Allah dia akan menjadi orang yang terkendali tapi kalau orang bencinya bukan karena Allah jadi sekedar emosi ngikutin hawa nafsu itu ujaran kebencian, itu benar itu harus disingkirkan dari muka bumi ini tapi kalau kita bencinya karena Allah itu benar Pak harus kalau nggak ada kebencian kita karena Allah, tidak mungkin kita meninggalkan kemaksiatan, tidak mungkin kita meninggalkan kemungkaran, tidak mungkin kita meninggalkan kezaliman, tidak mungkin kita meninggalkan syaitan. pasukan setan, tidak mungkin. Jangan-jangan diam-diam kita jadi bagian dari pasukan setan? Karena apa? Karena nggak pernah membencinya. Itu paham ya? Jadi ini serius sekali loh. Jangan mau anda diiming-imingi orang dengan pesan begini jangan kamu ikut ustadz itu dia menyebarluaskan luaskan ujaran kebencian ya kan hati-hati kebencian model mana yang dia ujarkan kalau kebenciannya karena Allah justru memang harus ya inilah hari ini yang telah menyebabkan banyak umat Islam karena nggak punya kebencian karena Allah akhirnya toleran terhadap syaitan toleran terhadap keyid syaitan tipu daya syaitan ya kita tidak boleh toleran sama tipu daya syaitan kita harus tunjukkan sikap yang semestinya. Nah, jadi kita lanjutkan. Yusabibillahuladina amanu bil fil wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah memperbuat apapun yang Allah kehendaki. Ya. Jadi, kalau Allah berbuat, kita pantas enggak mempermasalahkan apa yang Allah perbuat. Pantas tidak? Tidak ya? Tidak pantas? Allah berhak untuk berbuat apapun. Allah berhak menunjuki hidayah kepada si fulan, Allah berhak mengatakan, fulan kamu sesat itu hak Allah ya Allah beri petunjuk siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, nah kita maunya apa? diberi petunjuk apa disesatkan sama Allah? diberi petunjuk karenanya asbab sebab-sebab mendapat petunjuk Allah, mari kita penuhi nah diantaranya bagaimana? mari kita dalami kalimat ta'yibah dan kita jadikan kalimat ta'yibah ini sesuatu yang kita junjung tinggi ya. kita kibarkan setinggi-tingginya kalimat ta'yibah ini itu tandanya kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala tapi kalau kalimat ini kita remehkan, kita lecehkan kita jatuhkan bahkan kita bakar itu sikap menjunjung tinggi kalimat tauhid bapak dan ibu itu sikap menjunjung tinggi kalimat Tauhid, Pak. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk siapapun di muka bumi ini merasa boleh membakar bendera Tauhid. Kalimat Talbiya, tauyibah. Jelas ya? Jelas? Tetapi kejelasan ini memerlukan ilmu supaya lebih jelas lagi lebih terang lagi nah ini hari ini kita akan bahas kita akan bahas hari ini kita mulai dengan sebuah hadis riwayat bukhari kata nabi saw seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburnya apa yang dia katakan ya maka dia akan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah tadi. Allah teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi kalau kita sudah diteguhkan iman kita sama Allah, ya. Caranya bagaimana? Caranya semenjak kita sadar bahwa kita ini bertauhid, ya coba saya tanya salah seorang siapa nama antum? hah? masya allah mudah-mudahan selamat dunia akhirat ya. Oke. jadi selamat saya tanya selamat sadar nggak kapan pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat sadar nggak? nggak sadar ya? saya tanya lagi antum siapa namanya? asep, asep apa, -apa sih artinya? bagus ya, bagus ya, asep artinya bagus. mudah-mudahan bagus terus kehidupan antum di dunia dan di akhirat. jadi kang asep Antum pertama kali ngucapin syahadat, itu kapan? Ingat, gak ingat? Kita semua nih, umumnya gak ingat, kenapa? Ya memang gak perlu, gak perlu diingat. Kita ini lahir dari keluarga Muslim. Ayah Muslim, ibu Muslimah, ya. Maka gak perlu ada proses khusus kita, bersyahadat gak perlu. Pokoknya kalau lahir dari keluarga Muslim, Muslimah, dan orang tua inginkan kita jadi Muslimah, otomatis kita sudah menjadi bersyahadat. Gitulah. cuman sahabat para sahabat pernah dikatakan begini sama, sama Nabi Nabi pernah bilang begini jadidu imanakum perbaharui lah iman-iman kalian heran mereka memperbarui iman wakaifah ya Rasulullah bagaimana caranya kami memperbarui iman gitu. kata Nabi aksiru zikra la ilaha illallah perbanyaklah kalian mengingat-ingat kalimat La ilaha illallah. Apa maksudnya memperbanyak mengingat kalimat la ilaha illallah? Maksudnya bukan saja zikir secara lisan ya. Zikir secara lisan kalimat tahlil ini juga penting, Pak. La ilaha illallah la ilaha illallah. Bahkan ada hadisnya Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa la kulli qadir merah seratus kali setiap hari, ya maka pada hari itu dia dijamin tidak akan digoda oleh setan, diganggu oleh setan. Satu, kedua dia mendapat pahala seperti membebaskan ya sepuluh budak, ya ketiga dia akan mendapatkan seratus kebaikan, keempat dia akan dihapuskan seratus kesalahannya. Mau tidak kita? Ijalanin eh, dong, itu sunnah loh, ada hadisnya. Sohih hadisnya, ya. Yeah. Nah jadi orang-orang yang seperti ini, yang pingin setiap hari meningkat imannya, ya, diperbarui imannya, sama Allah ditanamkan, benar-benar ditanamkan, diteguhkan. Kaulu sabit ucapan-ucapan baiknya, ucapan-ucapan benarnya, itu dipelihara sama Allah. Ingat para pemuda kahfi dalam surat al-Kahfi digambarkan bagaimana mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim Mereka adalah pemuda-pemuda ya yang beriman kepada Allah dan Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi kalau kita pelihara iman kita ini, Pak, kalimat thayyibah ini kita pelihara dengan cara yang semestinya, makin hari kita akan makin meningkat. Sehingga Allah kuatkan kita untuk bisa mengucapkan kaulul sabit dan rezeki yang terbesar yang akan kita dapatkan saat kita akan berpisah dengan dunia ini Allah mudahkan lisan kita mengucapkan La ilaha illallah dan itu ganjarannya besar sekali Nabi sampai mengatakan Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatih dahul jannah barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya Niscaya dia masuk surga. Nah, jadi hadis ini menerangkan di dalam kubur nanti, ya orang Muslim ditanya jawabannya apa? Ashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Tapi ini versi singkatnya, ya. Nah, kita akan bahas versi panjangnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu seorang sahabat. Dia berkata, kami suatu ketika berangkat bersama Nabi Muhammad SAW mengiringi seorang jenazah Ansor. Ya, mau, di, mau diantar kemana? Ke kuburannya, ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas kami sampai di pekuburan. Ketika tanah sedang digali, Rasulullah Alaihi Wasallam duduk. Maka kami semua ikut duduk di sekitar Rasulullah Wasallam Sampai sudah ditutup, ya sudah tertutup tanah kuburannya itu terus kemudian kita duduk sedemikian rupa seolah-olah di kepala kami ada burung-burung jadi artinya mereka duduk tuh tenang, hening gitu ya khusyuk gitu sampai kalau ada burung nemplok gitu burung itu gak akan terbang gitu sedangkan di tangan Nabi Wasallam ada dahan ya semacam tangkai kayu dari pohon dipakai untuk congkil-congkil tanah gitu terus tiba-tiba Nabi menengok ke langit, menengadahkan wajahnya ke langit, terus Nabi bersabda, "Ista'izubillahi min 'adzabil qabr." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nabi ucapkan 2 sampai 3 kali. Terus apa yang terjadi? Rupanya Nabi akan menjelaskan panjang lebar tentang peristiwa meninggalnya hamba Allah, ya. Dengan dua versinya versi pertama versi orang beriman kata Nabi jika seorang mukmin berpisah dari dunia menuju ke alam berikutnya ke alam akhirat para malaikat dari langit menjemputnya para malaikat itu wajahnya putih seolah-olah matahari jadi bersinar gitu wajahnya ya dan mereka membawa kain kafan dari surga yang sudah dibalur dengan wangi-wangian surga. Terus kemudian para malaikat ini duduk di samping calon jenazah mukmin ini, sehingga si jenazah mukmin itu bisa melihat para malaikat ini sampai sejauh mata memandang. Jadi jumlahnya saking banyaknya itu sampai sejauh mata memandang. Kita yang di sekeliling calon meninggal ini nggak lihat, yang lihat adalah si calon calon meninggal dan dia nggak bisa menceritakan sama kita nah terus apa yang terjadi kemudian malaikat maut alaihis salam datang duduk di dekat kepala si calon jenazah mukmin ini terus dia berkata ayyuhan nafsu tayyibah ukhruji ila magfiratin minallahi waridwan hai jiwa yang tenang jiwa yang baik ya. sambutlah olehmu ampunan Allah dan keridhaan Allah jadi, ketika mau meninggal, jenazah mukmin itu, malaikat maut sebelum menjalankan tugasnya, mengatakan kepada dia, "Hei, jiwa yang baik, keluarlah, sambutlah keriduan Allah, sambutlah ampunan Allah." Terus kata Nabi, "Maka jenazah tersebut, ya, ruhnya mengalir sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut kendi." Jadi kalau air mengalir dari mulut kendi, bagaimana? Huh? Mulai lagi deh bahasa Sunda. Saya nggak ngerti. Gitu. Ya udah, saya pakai aja deh apa? Nurulung. Bener nggak sih? Bener ya? Huh? ngelocor <mulung> ngocor gitu kata orang Betawi. Ya ya jadi airnya itu tenang gitu, shoot keluar gitu dari kendinya. Nah begitulah rohnya orang beriman dicabut sama. Malaikat maut, masya Allah, ya. Terus jika malaikat mencabutnya, dia tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun, sehingga dicabut rohnya dan langsung dimasukkan dibungkus dalam kain kafan dari surga itu dan dengan minyak wangi dari surga tadi, ya. Terus apa yang terjadi? Maka si mayit meninggal dunia sebagaimana halnya aroma minyak paling wangi, paling harum yang ada di muka bumi ini. Jadi Subhanallah, ketika roh orang mukmin keluar, pak dari jasadnya itu oleh para malaikat dibungkus ya kan tiba-tiba dia menjadi ruh yang sangat wangi cuman lagi-lagi yang bisa menciumnya siapa para malaikat ya. mungkin ada orang-orang mukmin tertentu dapat rejeki ya dapat cipratan aromanya juga gitu hmm. ya. nah kemudian apa yang terjadi malaikat tersebut lantas membawa Naik roh jenazah itu hingga tidaklah mereka melewati segerombolan malaikat lainnya kecuali malaikat-malaikat lainnya itu akan bertanya, uh, roh siapa ini sewangi ini? Maka para malaikat yang membawa roh ini berkata, amboi, ini adalah roh Si Fulan bin Fulan, si A anaknya si B dan mereka sebut dengan nama terbaiknya yang manusia pergunakan untuk menyebutnya sewaktu di dunia. Ya, masya Allah begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia dan mereka meminta izin untuk langit dunia dibukakan lantas dibukakanlah para malaikat ahli cakar yang dekat dengan Allah Taala mengabarkan berita kematian si jenazah mukmin ini kepada semua penghuni langit masya Allah jadi tiba-tiba ruh orang mukmin ini jadi terkenal di kalangan penghuni langit masya Allah ya nggak perlu pakai disiarkan gitu ya televisi untuk jadi terkenal tidak langsung terkenal gitu Masya Allah sampai kemana sampai ke langit ketujuh ya beritanya itu sampai ke langit ketujuh maka Allahu ta'ala kemudian berfirman uktubu kita abdi fi al -liyin. tulislah catatan hambaku ini di al-liyin al itu sebuah kitab yang isinya adalah catatan orang-orang yang soleh ya. Terus kata Allah, kembalikanlah dia ke bumi sebab dari bumilah aku menciptakan mereka dan ke dalam bumilah aku kembalikan mereka serta dari bumilah aku akan bangkitkan mereka sekali lagi, ya. Jelas ya? Nah, maka dikembalikanlah ruhnya kemana? mana? Ke kuburannya, ya. Nah, kemudian sampai di situ apa yang terjadi? kemudian dua malaikat mendudukkan dia untuk apa untuk tanya-jawab interogasi ya dua malaikat ini mungkar dan nakir ya pertanyaannya standar merebuka siapa Rob kamu Madinuka apa din kamu jalan hidup kamu agama kamu Siapa laki-laki yang Allah utus kepada kalian? Nah, di sini, di sini berlaku ayat tadi: Allah teguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh, maka mereka ucapkan jawaban yang teguh. Jawabannya apa? <tuh> Rabbiyallah Rabbku adalah Allah. Diniel al Islam, jalan hidupku adalah Islam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kami adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga pertanyaan semuanya lulus, maka pertanyaan keempat muncul. Apa pertanyaan keempat? Wa ma ilmuka? Dari mana pengetahuan kamu tentang hal ini? Dia jawab, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa sadaqtuhu. Aku telah membaca kitab Allah Al-Qur'an, aku telah imani dan aku telah membenarkan, ya maka tiba-tiba dari langit ada suara yang mengatakan abdi hambaku benar ya? fafrisuhu minal jannah waalbisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah maka hamparkanlah surga bagi dia ya pakaikanlah bagi dia pakaian surga dan bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju ke surga ya? masya Allah selanjutnya apa yang terjadi? Maka hamba itu memperoleh bau harum dan wangi surga dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Subhanallah. Mau, Bapak dan Ibu? Mau? Ya, siapa yang tidak mau? Ya. Hanya orang bodoh yang tidak mau. Hanya orang yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah dunia yang fana ini yang tidak mau. Ya kan? Tetapi kita yang mengerti, kita mau sekali. Ya. Kata anak gaul sekarang apa? Mupeng ya? Mupeng ya, betul ya? Ya, mupeng. Lantas didatangilah si ruh ini oleh seseorang yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, pakaiannya indah, wanginya semerbak. Terus dia berkata begini kepada si ruh jenazah mukmin ini, Bergembiralah engkau dengan kabar yang menggembirakan untukmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Si Mayit bertanya, "Man anta? Siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kabar yang baik, sepertinya kamu datang dengan berita yang menggembirakan." Maka dia jawab, "Ana amaluka as -salih. Aku amal solehmu Aku akan mendampingi kamu sampai hari berbangkit datang." Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di sini nggak ada di hadis yang lain. Yang terjadi selanjutnya adalah sebuah jendela di sebelah kiri dia terbuka. Dia lihat ke kiri. Dia lihat apa? Neraka menyala-nyala di situ. Dan dia ketakutan melihatnya, dia ngeri melihatnya. Kata si orang tampan ini kepada dia, "Hai fulan. Inilah tempat yang Allah sediakan untukmu seandainya dulu engkau di dunia tidak mentaati Allah taala. Sedangkan karena engkau taat kepada Allah, maka tengoklah ke kananmu." Dia tengok ke kanannya. Sebuah jendela lagi terbuka. Ternyata surga yang dia lihat lengkap dengan keluarganya hadir di situ, lengkap dengan hartanya di situ hadir, ya. Sehingga yang dia minta cuma satu hal, seumur hidupnya di alam barzah. Apa yang dia minta? Rabbiaqim sahat ahli wamali, ya rabku tolong jadikan kiamat itu sekarang juga terjadi supaya aku bisa kumpul dengan keluargaku dan hartaku. Masya Allah. Kenapa dia minta kiamat segera datang? Karena dia tahu satu-satunya penghalang dia masuk ke dalam jendela itu. Kiamat. Sedangkan dia ngebet banget pengen masuk ke situ. Dia lihat ada keluarganya di situ. Dia lihat ada harta-harta dia di situ. ya Dia pingin segera ke situ. Masya Allah. Nabi lanjutkan dan nabi mulai masuk ke versi yang kedua. Adapun sebaliknya. Jika si hamba kafir berpisah dari dunia menuju ke alam akhirat maka datanglah malaikat-malaikat penjemputnya dengan wajah kusam membawa kain kafan yang warnanya hitam legam yang terbuat dari rambut ya kasar gitu kainnya bukan kain yang halus ya maka mereka duduk di sisi si jenazah calon kafir ini Sejauh mata memandang, jumlahnya banyak sekali dan jumlahnya dengan tampilan wajah yang kusam, ya, yang enggak enak dilihat, begitu. Nah ini si jenazah kafir nih lihat ini. Konon kabarnya, kalau orang kafir mau meninggal pak di tempat tidurnya, itu mereka teriak-teriak pak, teriak-teriak. Jadi anda perlu tahu ya, kalau orang kafir ngelihat orang muslim mau meninggal itu sering mereka heran. Kok orang muslim meninggal kayaknya tenang amat gitu ya. Sementara orang kafir, Pak, kalau udah menjelang ajalnya, Pak, lagi sakit gitu ya. Oh, itu teriak-teriak, Pak. Teriak, teriak teriak Kayak ngeliat sesuatu yang mengerikan gitu. Rupanya ini yang mereka lihat. Terus kemudian datanglah malaikat maut ke kepalanya, ya kan? Terus membentak dia, ya. Ayah Tuhan, nasul habisah. Oh, min wa roh yang busuk, roh yang buruk, jemputlah kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Ya, terus dicabut. Ya, kata Nabi, lantas jasadnya tercabik-cabik. Malaikat tersebut mencabut rohnya, bagaikan garpu bermata banyak, mencabik-cabik kain basah. Lantas dicabutnya, jadi kayak kain basah ditarik, tetapi ada garpunya gitu loh, yang matanya banyak gitu sehingga susah kan ditariknya. Tapi keluar juga dia, dipaksa keluar ya. Jika malaikat sudah mencabutnya, dia tidak biarkan sekejap mata pun hingga dia bungkus dalam kain hitam kelam dari rambut dan roh tersebut pergi dengan bau busuk yang paling menyengat di muka bumi. Ya. Para malaikat kemudian menaikannya, dan tidak ada serombongan malaikat lainnya yang berjumpa dengan rombongan malaikat membawa roh orang kafir ini, kecuali berkomentar, siapa roh busuk ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, ini si Fulan bin Fulan, si C anaknya si D. Dan mereka sebut nama terburuknya yang sering manusia pakai untuk memanggil dia sewaktu di di dunia. Hingga mayat tersebut sampai ke langit dunia. Dan sampai di langit dunia, para malaikat minta izin dibukakan. Ternyata nggak diizinkan. Langit dunia tidak terbuka bagi roh orang kafir ini ya terus nabi membacakan ayat lahum wa la hatta tidak dibuka bagi mereka pintu langit dan tidak bakalan mereka masuk surga sampai ontak masuk ke lubang jarum lubang jarum gede apa kecil Bapak dan ibu kecil kira-kira ada nggak ontak bisa lewat lubang jarum tidak bisa, artinya mustahil ada ceritanya orang kafir bisa masuk ke dalam surga. Mustahil, ya mustahil. Ya. Terus kemudian Allah berfirman kepada para malaikat tadi, uktubu kitabahu kita bahu misil Ardil, sufla. Catatlah kitabnya, siruh orang kafir ini dalam Sijin. Sijin itu sebuah kitab." kumpulan catatan orang-orang yang toleh, orang-orang yang jahat orang-orang yang buruk ya? lawannya orang-orang yang soleh kalau orang-orang soleh dicatatnya di kitab Illiyin, kalau ini di kitab Sijin ya? terus kemudian Nabi membacakan ayat barang siapa menyekutukan Allah syirik maka seolah-olah dia tersungkur dari langit, lantas burung menyambarnya atau sebagaimana diterbangkan angin ke tempat yang jauh, ya kontan rohnya dibuang sejauh-jauhnya, ya kemudian Nabi membacakan ayat itu, maka rohnya kembali ke dalam kuburannya, ya jasadnya udah masuk ke dalam kuburan. Nah ketika sudah masuk dalam kuburan, dua malaikat datang mendudukannya. Diinterogasi, ditanya-jawab. Dengan pertanyaan yang lagi-lagi nggak -lagi berubah sama sekali. Standar pertanyaannya. Merabuka siapa rob kamu? Madinuka apa din kamu? Ajaran hidup kamu, jalan hidup kamu. Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Pertanyaan boleh sama Pak. Jawabannya sama sekali berbeda dengan jawaban orang. beriman. Jawabannya selalu, Hala Adri, aduh, aduh, aku nggak tahu siapa Rabku. Padahal waktu di dunia, dia yakin sekali ada Rab selain Allah. Ditanya apa agamanya, dia jawab, aduh, aduh, aku nggak tahu. Padahal waktu di dunia, dia yakin sekali agamanya apa selain Islam. Ya, ha? Apa? Banci serem. Gitu, Nah, jadi dia boleh jadi mungkin agamanya bukan agama, bukan Buddha, Kristen gitu kan. Ya kan? Dia waktu di dunia dia yakin benar dengan agama komunismenya, agama liberalismenya, agama pluralismenya, ya. Agama materialismenya, hedonismenya, Isma-isma bikinan manusia, dia yakini itu jalan hidup dia. Tapi di situ ditanya, "Apa agama kamu?" anda tahu, anda tahu." Itu. Ditanya, "Siapa laki-laki diutus kepada kalian?" Ha, Halatria tuh aku nda tahu. padahal waktu di dunia ikut-ikutan dia bilang, Oh Muhammad yang doyan anak kecil perempuan itu, ya kan Muhammad yang radikalis itu, yang teroris itu, ya macam-macam dia tuduh kepada Nabi Muhammad salam Eh di situ ditanya, dia jawabnya apa? Aku nggak tahu, ya kan? Ditanya siapa rohnya nggak tahu, ditanya apa agamanya nggak tahu, ditanya siapa yang diutus kepada mereka nggak tahu. Berarti dia punya pengetahuan atau tidak? Enggak punya pengetahuan maka nggak ada pertanyaan keempat Kalau orang beriman tadi kan ada pertanyaan keempat Wama ilmuka Dari mana kamu tahu itu semua Ini enggak ditanya Makanya tolong ingat-ingat bu ya Ibu boleh punya cita-cita Anaknya pinter Lulus S1 bahkan S2 S3 ya kan Profesor, es krim segala macamnya Silahkan Tapi ingat nggak ada gunanya semua ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah di bangku sekolah kalau mereka tidak kenal ilmu tentang tiga hal marifatul rob siapa robnya ma'rifatud din apa dinnya jalan hidupnya dan marifatul rasul siapa itu rasulnya kalau dia tidak tahu ini pada dasarnya dia nggak punya ilmu sekalipun dia profesor doktor gitu jelas ya nah jadi saudaraku rahimakumullah dari langit terdengarlah suara mengatakan apa bah ya, dia telah dusta ya, dia telah dusta, dia dusta bilang nggak tahu, padahal dulu dia yakin ada rob selain Allah, dia dulu yakin ada din selain Islam, dia yakin ada rasul selain Muhammad, atau dia yakin Rab Muhammad itu penut pendapat dia seperti apa, yang salah itu ya ilan hamparkan baginya neraka bukakan pintu bagi dia menuju ke, ke neraka maka malaikat membuka pintu menuju ke neraka baginya dan dia mendatanginya dengan segala panasnya dan letupannya sedangkan kuburnya menjepit tubuhnya sampai tulang belulangnya hancur lebur dan dia teriak sekeras-kerasnya suaranya terdengar oleh seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali dua, nggak bisa dengar siapa? jin dan manusia tidak bisa dengar Alhamdulillah kita tidak bisa dengar ya. Nabi bilang di hadis yang lain seandainya aku dulu pernah minta kepada Allah ya Allah izinkan umatku bisa mendengar suara-suara di bawah bumi Allah tidak kabulkan permintaanku itu Malaikat Jibril menjelaskan Allah tidak kabulkan karena jangan sampai ada muslim tidak mau mengurus jenazah saudaranya sendiri itu ya Alhamdulillah kita nggak bisa dengar ya Nah jadi datang kemudian seseorang wajahnya menyeramkan pakaiannya lusuh baunya busuk dan dia berkata, Hai Fulan, bergembiralah engkau dengan segala hal yang menyusahkan kamu. Inilah hari kamu yang dijanjikan untukmu. Lantas roh kafir ini bertanya, "Man, antas siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kabar yang jelek nih, dengan kabar yang buruk nih." Maka dia jawab, "Ana Amaluka al -khabith. aku kan amal burukmu. Aku akan dampingi kamu sampai datangnya hari, hari kiamat." Nah, terus di hadis yang lain, dia disuruh. Ya, nengok ke sebelah kanan, ada sebuah jendela terbuka. Dia lihat jendela itu, eh di balik jendela itu apa? Surga dengan segala kenikmatannya. Dia udah GR, What? masuk surga nih gua." Gitu. Kemudian kata pendampingnya yang menyeramkan wajahnya itu, "Hai hey fulan, itu tempat sebenarnya disediakan untuk kamu oleh Allah. Sandinya dulu di dunia kamu tidak Durhaka, seandainya kamu dulu di dunia taat kepada Allah, tapi karena engkau pilih jalan hidup durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka tempatmu yang sebelah kiri dia lihat, di sebelah kiri, neraka menyala-nyala, maka dia minta cuma satu hal saja selama umurnya di alam barzah: "Robbi, la ya Allah, jangan datangkan kiamat, jangan datangkan kiamat, jangan datangkan kiamat." Padahal kiamat pasti datang. Jadi di bawah bumi kita ini ada dua kelompok manusia yang hidup di alam barzah yang permohonannya bertentangan. Yang sekelompok minta disegerakan kiamat datang, yang sekelompok lagi bilang jangan datangkan kiamat. Ya, padahal kiamat pasti datangnya. Ya. Nah jadi saudara rahimakumullah betapa berharganya kalimat tayyibah ini. Kalau kita berinteraksi dengan baik dan benar dengan kalimat tayyibah, Niscaya kita akan mendapatkan versi pertama dari cerita alam kubur tadi. Tapi kalau kita tidak serius di dalam bertauhid, bahkan kita salah sikap terhadap kalimat tauhid, niscaya versi yang kedua akan diterima. Sekalipun mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena apa? Dia telah bakar sendiri kalimat syahadatnya. Yang berarti dia telah bat. Alkan kalimat syahadatnya. Na uzbil lahimin Kita lanjutkan hadis berikutnya. Umir tuan uqatilan nas hatta yashadu alla illa illallah wa anna muhammad rasulullah. Kata Nabi saw. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan ashadu alla illa illallah wa anna muhammad rasulullah. Lalu mereka sholat, lalu mereka bayar zakat. Kalau mereka sudah kerjakan itu semua, maka darah mereka dan harta mereka terlindungi dariku. Artinya, nggak boleh darahnya ditumpahkan, nggak boleh hartanya diutak-atik, kecuali dengan alasan Islam. Sedangkan sisa amalnya semuanya perhitungannya terserah Allah Subhanahu ta'ala Ya, nah jadi kita tidak boleh melukai, apalagi membunuh. Seorang yang sudah mengucapkan dua kalimat, syahadat. Kita tidak boleh mengutak-atik harta seorang muslim. Kita harus hormati nyawanya, kita hormati hartanya. Itu semua adalah suci. Itu semua adalah haram untuk disentuh. Kecuali dengan alasan Islam. Apa maksudnya kecuali dengan alasan Islam? Kecuali kalau orang itu memperlihatkan gejala-gejala yang jadi pantas untuk di diperangi contohnya bagaimana? contohnya di zaman khalifah Abu Bakar Siddiq RA. di zaman nabi wafat pengganti beliau langsung siapa? khalifah Abu Bakar Siddiq rupanya setelah nabi wafat, yang jadi khalifah pemimpin tertinggi umat islam Abu Bakar Siddiq, datanglah serombongan orang muslim dari yaman ke madinah untuk menyampaikan apa? wahai khalifah karena Nabi Muhammad sudah wafat ya, maka mulai tahun ini kami tidak mau bayar zakat lagi selama ini kami bayar zakat kepada Nabi Muhammad beliau sudah wafat maka kami tidak mau lagi bayar zakat apa jawab Abu Bakar Siddiq? kata Abu Bakar Siddiq apa kalian ingin mencabik-cabik agama Allah menyobek-nyobek agama Allah memisah-misahkan agama Allah sedangkan aku masih hidup ketahuilah di dalam Al Qur'an berulang kali Allah berfirman akimisolah wa ita -zakah. tegakkanlah solat dan bayarlah zakat nggak dipisah sama Allah terus kalian mau pisah-pisah ini ya kan demi Allah kalau kalian tidak mau bayar zakat lagi kami perangi kalian uh mantap tapi ini orang-orang udah berbulat ber ber ber ber tekad nggak mau lagi bayar zakat, mereka pergi meninggalkan kota Madinah Umar bin Khattab melihat kejadian itu bilang begini hai Abu Bakar kok kamu galak begitu sama mereka ya kan, mereka kan ahli kiblat, mereka masih sholat kok akan diperangi, kan Nabi udah bilang kita tidak boleh apa namanya, memerangi siapapun yang ngucapin layelah Allah, kecuali dengan alasan Islam kata Umar bin Khattab kata Abu Bakar Siddiq, "Hai Umar, aku tidak sangka engkau waktu masih jahiliya dulu engkau begitu tegas, eh udah masuk Islam engkau tidak tegas lagi. Bagaimana engkau wahai Umar? Inilah alasan Islam, ini hak Islam. Mereka mau meninggalkan zakat sedangkan ini perintah Allah. Nabi sudah wafat bukan berarti perintah Allah enggak berlaku lagi. Ya. Yeah. Ini alasan Islam untuk kita memerangi mereka. Demi Allah kita perangi mereka." sampai Umar mengatakan pantas kalau yang jadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Memang Abu Bakar itu top, begitu luar biasa. Padahal sehari-harinya Abu Bakar biasanya orangnya lebih lembut daripada Umar bin Khattab. Eh menghadapi situasi begitu Abu Bakar menunjukkan kualitas dirinya lebih hebat daripada Umar bin Khattab. Masya Allah ya. Dan jangan salah, wahai Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jangan mengartikan hadis ini. Wah, kalau gitu Islam agama perang gitu. Nanti dulu. Ini hadis keluarnya kapan? Di Madinah bukan di Mekah. Di Mekah kaum Muslimin kuat apa lemah? Lemah. Sudah di Madinah kuat. Makanya di Mekah nggak ada bicara perang. Tapi sudah di Madinah bicara perang. Karena apa? Karena Allah yang bilang bahwa orang-orang kafir harbi. Mereka tidak henti-hentinya Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya memerangi kalian Sampai mereka dapat memurtadkan kalian dari agama Allah Seandainya mereka sanggup ya. Islam ini agama damai Islam ini agama rahmah ya Tetapi Islam mengajarkan Ada sebagian manusia di muka bumi ini yang jiwanya itu, jiwa memerangi Islam dan kaum Muslimin menghadapi mereka nggak cukup dengan toleransi, nggak cukup dengan senyum-senyum, nggak -senyum, cukup dengan apa namanya, inggih-inggi di depan mereka. Kalau mereka semangatnya mau memerangi sampai kita murtad, lalu kita mau menghadapi mereka dengan senyum-senyum, nggak -senyum. bisa. Kita juga harus menghadapi mereka dengan minimal siap berperang menghadapi mereka. Faham, Bapak dan Ibu? Ya, kita nggak doyan perang, cuman kalau lo jual eh, kita borong gitu makanya nabi bilang aladu janganlah kalian berangan-angan ingin segera ketemu musuh wassallallahu berdoalah kepada Allah keselamatan gitu fa itu tapi kalau kalian sudah ketemu musuh wasbiru sabar jangan tinggalkan mereka jangan punggungi mereka jangan kabur dari medan perang Wakamu an-nal suyuf dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang kata Nabi subhanallah ya jadi kita nggak doyan perang pak cuma kalau kita diperangi ya kita harus minimal memerangi balik nggak cukup kita menghadapi orang yang perang dengan senyum senyum nggak bisa ya jelas ya nah jadi kita lanjut ke hadis berikutnya kasus perang Usama bin Zaid radialoan bercerita, "Rasulullah SAW telah mengutus kami ke al huraqah salah satu daerah Juhaina, untuk berperang lawan musuh. Lalu pagi hari kami serang musuh, ya hingga kami dapat mengalahkan mereka. Ya? Dan ini ciri khas umat Islam: umat Islam itu sering kali, kalau nyerang musuh itu di waktu pagi, Pak. kenapa?" Karena barokat umat keberkahan umatku kata nabi di waktu pagi harinya. Makanya kita umat Islam pak nggak boleh jadi umat yang pagi masih doyan tidur aja gitu nggak boleh. Kita harus jadi umat yang pagi itu udah bangun pak. Bahkan saya sering bilang di era penuh fitnah kayak sekarang ini kalau anda terbangun pas dengar azan subuh jangan bilang alhamdulillah bilangnya innalillah aduh salat tahajudnya lewat gitu ya nggak cukup pak tekor pak, cuman ngerjain yang lima waktu tekor, nggak cukup. fitnah zaman ini memerlukan bekal yang lebih. roh kita ini mesti dicasnya lebih, nggak cukup dengan yang standar. ya, afdulul salah, badal makcubah, salatul laill, ya, salat yang paling afdol, yang paling utama sesudah salat lima waktu adalah salat malam, ya. tolong, terutama pemuda-pemuda ya, pemudi-pemudi yang masih generasi berikutnya ini tolong jadilah generasi yang hubbud tahajud ya cinta dengan sholat tahajud ya biasakan karena sholat tahajud itu akan menyebabkan kita punya makaman mahmudah kedudukan yang tinggi di sisi Allah kita akan mendapatkan kaulan sakila ucapan yang berbobot kalau ngomong ya kita akan memiliki macam-macam kebaikan dengan sholat malam baik kita lanjutkan jadi mereka serang pagi hari itu mereka menang setelah itu Aku, kata Usama, bersama seorang sahabat laki-laki Ansor bertemu dengan seorang laki-laki dari mereka. Eh, rupanya masih ada musuh yang hidup. Ya kan? Diam-diam mereka datangi, mereka dekati. Nah, ketika mereka sudah dekat, mau diserang, gitu ya, tiba-tiba si musuh ini bilang, La ilaha illallah. Maka si Ansor ini langsung tahan tangan. nggak jadi menyerang dia. Sementara aku, kata Usama, ya, Aku tusuk dia dengan tombakku sehingga aku membunuhnya. Nah, sekembalinya ke Madinah, dilaporkanlah peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Usamah? Kata Nabi, "Ya Usamah, aqtal tahu ba'da ma la ilaha illallah?" Hai hey Usamah, kamu bunuh orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah menjawab, Ya Rasulullah, inna kanamu Ya Rasulullah, sesungguhnya orang itu mengucapkan kalimat itu sekedar tameng. Ya, sekedar tameng. Itu Dikira sama Usamah, kalau Usamah sudah menjelaskan kayak gitu, Nabi bakal terima gitu ya. Apa yang Nabi katakan selanjutnya? Diulang-ulang terus, hei Usama, kamu bunuh dia sudah mengucapkan kalimat itu. Kamu bunuh dia sesudah mengucapkan kalimat itu. Kamu bunuh dia sesudah mengucapkan kalimat itu. Berulang-ulang diucapkan sama Nabi sampai kata Usama apa? Sampai aku berandai-andai, aku belum masuk Islam hari itu. Artinya, Usama seneng apa Usama menyesal? Menyesal? Membunuh orang yang ngucapin kalimat tauhid padahal orang itu baru saja dia di medan perang berhadap-hadapan gitu loh ya. nah ini ada orang bakar bendera tulisannya lahil dengan alasan apa ini milik ormas ormas PKI atau ormas Islam ormas PKI atau ormas Islam tuduhannya, ormas Islam sekalipun itu bukan ormas dia beda pendapat silahkan, tapi kan saudara muslim kita saya bukan HTI saya tidak ada urusan dengan HTI cuman ini kan ormas iskalau pun benar itu bendera ormas itu itu pun kalau benar yang pasti ada kalimat tauhidnya. oh ini cuman tameng aja mereka tulis layla kami justru maksudnya ingin mensucikan kalimat ini pret ya. apa? gak bisa diterima paham? disinilah kita harus tunjukkan al-bukdufillah benci karena Allah ya ingat, benci karena Allah, bukan emosi bukan. benci karena Allah dan Alhamdulillah ternyata di negeri ini negeri yang dibebaskan oleh darah para syuhada mujahidin visabilillah ternyata masih hadir orang-orang yang tidak bisa tinggal diam sehingga justru satu bendera dibakar jutaan bendera berkibar Allahu Akbar Saudaraku rahimakumullah sekali lagi saya tegaskan ini masalah sikap paham kita nggak bisa berbuat apa-apa kita tahu semua ini permainan kita tahu mereka dilindungi oleh yang punya otoritas ya kan kita tahu itu cuman sikap kita apa akan dituntut sama Allah nanti Allah di hari berbangkit akan tanya hey Iksan Tanjung kamu dulu hidup di tahun sekian tahun sekian di negeri sekian negeri negeri anu dan waktu itu ada pembakaran mendera kalimat Tauhid bagaimana sikap kamu Iksan? Ya Allah mereka bukan bakar mendera Tauhid mereka membakar mendera Hati. berani saya bicara gitu sama Allah berani saya bicara gitu sama Allah berani ada yang bicara begitu, silahkan ya jadi saudaraku rahimahumullah man ra'aminkum mungkaran fal yughayir biyadih barang siapa diantara kalian lihat kemungkaran, ubah dengan tangannya kalau sanggup, kalau nggak sanggup dengan lisannya, kalau nggak sanggup juga dengan lisan di dalam hati, maksudnya apa dalam hati? ingkari di dalam hati, jangan ridho dengan itu, dan ingat, mengingkari dalam hati, kata Nabi, iman itu selemah-lemahnya iman, makanya di hadis lain, kata Nabi, kalau sampai ingkar dalam hati saja nggak ada, nggak ada iman sama sekali, ya. makanya jangan ikut-ikutan, membela-bela itu Pak, jangan ikut-ikutan, Sebab ini masalah posisi kemuliaan kalimat toyiba. Kita memuliakan kalimat toyiba toy atau kita mau hinakan. Memuliakan atau hinakan. Memuliakan. Maka semua bentuk pemuliaan harus kita kerjakan. Dan semua bentuk penghinaan harus kita tinggalkan dan harus kita tidak setujui. Kita ingkari. Maka saya tegaskan peristiwa 22 Oktober 2018 di kota Garut, tidak boleh kita lupakan, jangan sekali-kali anda tinggal diam kalau ada orang bilang udahlah kita lupakan saja, itu kan keributan anak-anak kecil, kita kan orang udah dewasa na'uzubillah min tidak ada cerita memangnya kalimat Toyibah untuk orang dewasa saja, tidak kalimat to'ibah untuk anak kecil juga laki, perempuan, tua, muda semuanya memerlukan kalimat to'ibah kita lanjutkan Kelak di hari kiamat, kata Nabi, akan ada seorang dari umatku yang dipanggil dengan diteriakan namanya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian datanglah dia ke hadapan Allah. Terus dibentangkanlah di depan dia 99 buku catatan dosanya. Yang mana panjangnya buku itu sejauh mata memandang. Berarti dosanya sedikit apa banyak? Buanya, ya dosanya buahnya gitu. kemudian Allah bertanya kepada hamba ini apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini dia jawab, la ya Rab tidak wahai Rabku dia jujur, dia nggak ngebela diri dia akui semua yang dia lihat dalam catatan dosa-dosa itu dia akui semuanya, Allah tanya lagi apakah malaikat pencatatku telah menzolimi kamu apakah kamu punya alasan apakah kamu punya kebaikan dia jawab, La, ya Rabb, tidak ya Allah, aku tidak menuduh malaikatmu mencatat secara zalim. Semua yang dia catat benar adanya. Tidak ya Allah, aku tidak punya alasan untuk membela diri. Tidak ya Allah, aku nggak punya kebaikan yang aku bisa sembah-persembahkan kepada engkau ya Allah. Ya kan? Apa kata Allah selanjutnya? Ini si orang ini udah ketakutan ini. Dia sudah membayangkan neraka bagi dirinya. Ya kan? Maka kata Allah, sesungguhnya, Engkau memiliki hasanat, hasanat beberapa kebaikan, bukan hanya satu kebaikan, engkau punya beberapa kebaikan, ya, di sisi kami, sesungguhnya pada hari ini tidak ada lagi kezaliman bagi dirimu, ya, kemudian dikeluarkanlah sebuah bitokoh, bitokoh itu kartu, bang, kayak kartu SIM, kayak kartu tol gitu ya, ada tulisannya di kartunya, apa tulisannya? ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka melihat kartu ini disodorkan di depan dia, si hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, apa hubungannya kartu ini dengan buku catatan dosaku yang begitu banyak, kata Allah pada hari ini ya engkau tidak dizolimi lagi maka diletakkanlah buku catatan dosanya di satu daun timbangan sedangkan kartunya diletakkan di daun timbangan yang satunya lagi ternyata buku catatan dosanya lebih ringan daripada kartunya Masya Allah ya, Masya Allah bayangkan ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini pertama ternyata kalau orang sudah bertauhid dengan jujur dan benar, bukan berarti dia tidak terlibat dosa lagi. Masih berdosa dia. Bahkan banyak dosanya. Cuma ingat, tidak boleh dia terlibat dalam dosa nawak, itu syahadat. Dosa yang membatalkan dua kalimat, syahadatnya. Dia boleh jadi banyak dosanya, tapi tidak ada satupun dosanya yang sampai ke tingkat membatalkan dua kalimat, syahadatnya. Yang kedua, ternyata, ya, Dua kalimat syahadat ini, dia adalah harapan terakhir bagi seorang muwahid. Ketika dia sudah melihat dosa begitu bertumpuk-tumpuk, ya dan ini menjadi harapan terakhir menyelamatkannya dari api neraka. Masya Allah. Ya kan? Dan yang ketiga, pelajaran yang paling penting. Kira-kira para pemuda di Garut itu, yang membakar bendera tersebut, kalau mereka tahu hadis ini mau nggak mereka terus membakar itu pak? mau tidak ya. mau mereka tetap dicekoki otaknya dengan gambaran ini bendera musuh mesti dibakar gitu padahal kalimat lain-lain ilahillahi muhammad rasulullahnya nggak mungkin mereka mau makanya saya katakan tanpa keraguan mereka yang membakar bendera kalimat Tauhid itu, yang tuliskan kalimat Tauhid pada tanggal 22 Oktober 2018 di Kota Garut itu, saya khawatir saat membakar hati mereka dan fikiran mereka absen, raib, nggak ada, nggak hadir. Yang hadir cuma emosinya dan tangannya dan ketaatan membutanya kepada instruksi pimpinannya. Gitu. Makanya sekali lagi saya tegaskan. This is not a small matter. Ini bukan urusan kecil, Pak. Ini urusan besar di sisi Allah Taala. Dan bagi kita orang beriman, Pak, yang Allah anggap besar kita anggap besar. Yang Allah anggap kecil kita anggap kecil. Ya, karena kita Muslim, kita berserah diri kepada kepada Allah. Apa yang Allah katakan besar ya kita juga katakan besar. Dan ini bukan masalah kecil. Ya, bayangkan. Kira-kira bagaimana nasib mereka kalau sampai akhir hayat nggak taubat nih mereka nih setelah membakar kalimat ini bendera kalimat ini ya kan kalau mereka nggak taubat di akhiratnya bagaimana mereka nasibnya bagaimana coba padahal justru bagi seorang muahid itu menjadi harapan terakhirnya untuk selamat dari api neraka eh justru harapan terakhir dia bakar pak ya jadi tolong pak bersyukurlah ya kita tinggal di negeri yang alhamdulillah. Ketika bendera ini dibakar, ternyata masih banyak saudara kita yang mengerti pentingnya ini untuk di- justru dikibarkan tinggi-tinggi, ya Pak. ya Baik, masih ada lagi hadis berikutnya. Ketika menjelang wafatnya Abu Talib, Abu Talib itu apanya nabi? Pamannya nabi. Paman nabi yang juga seorang tokoh musyrik Quraisy. Dan dia satu-satunya tokoh musyrik Quraisy yang bila mana Muhammad Shallallahu Alaihi menghadapi masalah dengan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy lainnya, maka dia yang membela Nabi kita, melindungi Nabi kita. Cuman sayang, pembelaan dan perlindungan yang dia berikan bukan karena Muhammad adalah Nabi Allah, tetapi karena Muhammad adalah ponakannya. Jadi karena hubungan kerabat dia melindungi dan membelaNya bukan karena keimanan. Nah, datang kabar kepada Nabi kita, Abu Talib, dalam kondisi payah menjelang meninggal. Maka Nabi datang, menjelang wafatnya Abu Talib, Nabi datang, ternyata di samping Abu Talib sudah ada dua tokoh musyrik: Abu Jahal dan Abu Umayyah. Ya, Abdullah bin Abu Umayyah, maka Nabi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Nabi khawatir kalau pamannya mati dalam keadaan kafir, sebelum meninggal Nabi ajak masuk ke dalam agama Allah taala dengan diajak mengucapkan kalimat toyebah. Ya. Nabi mengatakan, ya Ammi, la ilaha illallah Hai pamanku, ucapkan la Suatu kalimat yang dengan ucapan itu aku akan menjadi saksi atasmu di hadapan Allah nanti di hari berbangkit. Aku akan lindungi engkau dari murka Allah. Aku akan lindungi engkau dari azab api neraka Allah. Ya, cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mendengar Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal ini kepada Abu Talib, kedua tokoh musyrik nggak tinggal diam. Mereka langsung bilang lagi, ya Abu Talib, tergabuan Abdul Hai hey Abu Talib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Mutalib? Ya, agama nenek moyang itu agama apa? Hah? Agama apa? Agama Syirik, ya, agama menyembah berhala agama nenek moyang yang gak ada hubungannya dengan wahyu dari Allah Ta'ala maka Rasulullah S.A.W terus menawarkan kalimat syahadat, kalimat tayyibah kepada Abu Talib, bersamaan dengan itu kedua orang tadi mengulang-ulang pertanyaan mereka, jadi menjelang meninggalnya Abu Talib ada dua dakwah yang bertentangan menarik-narik dia, yang satu dakwah kalimat tayyibah kalimat yang baik Tauhid yang satu dakwah kalimat khabisa kalimat yang buruk Syirik itu ya apa yang terjadi Abu Thalib akhirama kallamahum Abdul la ilaha illallah. Akhirnya di ujung terakhirnya Abu Thalib mengucapkan bahwa dirinya tetap mengikuti agama Abdul Muthalib dan enggan ya mengabaikan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti Abu Thalib mati muslim apa kafir? Kafir ya. Nabi tidak berhenti Nabi masih meneruskan. Apa kata Nabi? La laka ma lam unha angka. Akan terus kudoakan ampunan Allah untuk engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Tetapi Allah langsung turunkan larangan. Surat At-Taubah ayat 113 tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabat sendiri sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah calon penghuni neraka jahanam ya jadi Allah izinkan tidak Nabi mendoakan ampunan Allah untuk Abu Talib tidak ya ya ini pelajaran buat kita nggak ada dispensasi ini keluarga Nabi sendiri nggak bisa ya karena apa? Karena tidak mau menerima kalimat tayyibah, kalimat Tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua di sini, betapa mulianya kalimat ini, betapa berharganya kalimat ini, betapa tidak pantas kalimat ini dinistakan, dihinakan, dijatuhkan, dirobek-robek, apalagi dibakar. Jelas, Bapak dan Ibu, ya, yeah sekali lagi kita marah bukan karena apa-apa kita marah karena Allah ya kita marah karena Allah bukan karena siapa-siapa kita marah ya baik yang terakhir bukan hadis kisah nyata di zaman modern terjadi di sebuah negeri jauh namanya Mesir tahun 1960-an kisah ini terjadi di zaman Mesir dikuasai oleh penguasa bernama Gamal Abdul Nasir Gamal Abu Nasir ini penguasa zolim. yang Melampaui batas dia dalam memimpin. Ya. Dia tidak suka dengan dakwah Islam. Maka dia tangkap-tangkepin orang-orang yang sibuk dalam dakwah Islam. Termasuk salah satunya yang dia tangkap bernama Said kutub Seorang alim. Banyak menulis kitab. Dan ada satu kitabnya yang dituduh oleh Gamla Abdul Nasir isi kitab ini adalah mengajak rakyat makar kepada penguasa judul bukunya Ma'alim Fittariq buku kecil pak, buku kecil sudah dikirimahkan bahasa Indonesia anda bisa cari di toko-toko buku judulnya Petunjuk Jalan ya saya punya bukunya ini Cuman fotokopian ya. nah ini, kayak gini bukunya Petunjuk Jalan ini buku isinya Menguraikan makna dari kalimat tauhid, kalimat ta taubah ta, ini ya panjang lebar diuraikan sama saya kutub. Tapi rupanya penguasa zolim Mesir malah baper. Baca isinya, nganggap dirinya diserang. Dan itu wajar. Kenapa wajar? Karena siapapun penguasa yang zolim, kalau benar-benar diperdengarkan makna lain Allah, pasti tersinggung. Cuman pemimpin yang Muslimlah, yang patuh kepada Allah lah, yang begitu menerima kalimat tauhid, makin kokoh kepemimpinannya. Makin tawadu dia dalam memimpin. Tapi kalau yang memang mentalnya mental tawud, ya kan, ketemu kalimat tauhid, yang gak akan ketemu, berbenturan. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad sallam pernah mau berdakwah, ketemu sama pimpinan sebuah kabilah, sebuah suku. Si kabilah ini, pimpinan ini nanya begini: ilama tad'una ya akhl Quraysh. Kepada seruan apa engkau mengajak kami, wahai saudara kami yang datang dari bangsa Quraysh? Nabi Muhammad jawabannya singkat saja: Adzukum antakula la ilaha illallah. Aku mengajak kalian untuk mengucapkan kalimat: La ilaha illallah. Apa jawaban Ketua Qabilah ini? Jawaban dia begini. Haza amrun muluk. Waduh, kalimat la ilai Allah. Ini kan urusan yang dibenci para raja-raja, kata dia gitu. Jadi langsung ngerti, Pak. Cuman raja model mana yang tersinggung dengan kalimat la lain Allah? Raja yang ketogut-togutan, gitu loh. Yang kezolim-zoliman, gitu. Tapi kalau raja yang muslim, pemimpin yang muslim, yang mukmin yang memang menjunjung tinggi kalimat tauhid dia mendapat kalimat tauhid makin kokoh kepemimpinannya karena dia dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi yang model-model ngikut copy paste dengan fir'aun yang mengatakan Ana ya tersinggunglah orang dia robnya eh Allah dibilang rob gitu kan? nggak cocok kan nah jadi Said kutub akhirnya dipenjara kemudian dia diadili di sebuah pengadilan militer yang lengkap semuanya kecuali satu yang nggak hadir apa itu keadilan nggak hadir jadi sebuah pengadilan yang berlangsung lengkap dengan semua aturan mainnya kecuali satu yang nggak hadir apa keadilan nggak hadir jadi sandiwara pengadilan militernya sandiwara ya kan? dimana dia akhirnya difonis hukuman mati nah pada hari dia mau dihukum mati digantung ya rupanya hari itu yang mau digantung banyak termasuk pemuda-pemuda dakwah ya dan yang tertua Said Kutub yang paling alim Said Kutub dan di Mesir ada aturan main kalau orang mau dihukum mati maka orang dari Kementerian Agama Mesir mesti datang kepada si orang yang akan dihukum mati itu menyampaikan prosedur eksekusi hukuman mati dan biasanya dia akan mengatakan kepada orang yang mau dihukum mati itu hai fulan sesuai prosedur kantor urusan agama di Mesir ini, kalau anda muslim mau dihukum mati, anda harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Gitu, ya Dia datangi satu persatu orang yang mau dihukum mati itu, digantung itu. Akhirnya begitu gilirannya Said Kutub, dia katakan hal yang sama. Wahai Said Kutub, sesuai dengan prosedur kantor urusan agama di Mesir, sebelum seorang muslim dihukum mati, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Jawaban Syed Kutub yang menarik. Apa jawaban dia? Hatta anta ya fulan tashtarik li tatimma hadihil masrahiya? sampai engkau wahai fulan harus terlibat menyempurnakan sandiwara ini? Ya'lam anna ketakul min la ilahilallah ketahuilah wahai fulan sesungguhnya kamu cari makan dari menyuruh-nyuruh orang mengucapkan kalimat la ilahilallah amma ana amu tuli sedangkan aku ini hidup matiku untuk lailahi artinya kamu gak usah ngajarin aku, aku sudah ngerti bahwa itu harus aku ucapkan Menjelang wafat, lawang udah nafasnya pak lailahi Itu, gitu, masya Allah, makanya banyak orang berdoa mengharapkan Mudah-mudahan Said Kutub mendapatkan mati syahid, Ya, mudah-mudahan kita pun demikian. Setidak-tidaknya mudah-mudahan kita diringankan lisan kita oleh Allah menjelang wafat kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadatain kita. Nah jadi Saudara rahimakumullah intinya pelajaran buat kita semua adalah kita memang sedang hidup di era penuh fitnah hari ini. Inilah era yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis berikut ini ya dari Abu Hurairah berkata berkata Rasulullah SAW, Ya, sayyati nasi sanawatun hudjat, ya, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan atau tipu daya menimpa manusia. Dimana yusadjaku fi hal karib, wa di masa itu dipercaya, sebaliknya orang yang jujur malah didustakan. Inilah zamannya, Pak. Jadi tolong, Pak, ya. Ikuti apa kata Allah, ikuti apa kata Rasul. Jangan ikuti apa kata media masa. Jangan ikuti apa kata kebanyakan orang hari ini. Ya. Jangan percaya ada orang yang mengatakan itu bendera, bukan bendera Tauhid. Itu bendera Tauhid Pak. Jadi saya jelaskan ya, mau warnanya kuning, merah, merah jambu, ungu, ya hitam ya kan, putih. Kalau ada lainnya, Allah wa rasul itu bendera Tauhid namanya. Ngerti? Karena bagi kita bukan warnanya yang penting, tapi bagi kita tulisannya itu yang penting. Dan tulisan ini selalu kita agungkan kan, hampir semua masjid mesti ada tulisan La Muhammad Rasulullah. Makanya sekali lagi saya katakan, tidak mungkinlah kalau pemuda-pemuda itu yang membakar bendera bertuliskan La itu hatinya hadir, fikirannya hadir, akalnya hadir, tidak mungkin mereka meneruskan Pak itu. Kenapa mereka meneruskan? Karena mereka ketika mengerjakannya cuman punya emosi. Dan emosinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Emosi yang ditunggangi oleh syaitan dan hezbus syaitan, pasukan syaitan. Saudara sekalian rahimahumullah yang terakhir sekali, bayangkan. Nanti pasukan Al-Mahdi ciri khasnya mengibarkan bendera berwarna hitam, ya, ashabu roya tusud. Sedangkan yang mereka bakar kemarin sebuah kain bertuliskan dua kalimat syahadat yang warnanya apa, pak? Hitam. Apakah ini berarti mereka ingin mengatakan kami nggak pernah mau gabung dengan Al-Mahdi? Lebih baik kami gabung dengan Dajjal saja. Apa begitu maksudnya? Ya kan? Mudah-mudahan kita salah. Tetapi yang pasti, mereka tidak pernah mau mengakui kesalahan mereka. Mereka bilang, kita mau minta maaf untuk apa? Untuk kegaduhannya, okelah kita mau minta maaf untuk kegaduhan yang timbul. Ya, tapi kita mau minta maaf juga, adresnya siapa? Umat Islam. Loh, kita juga umat Islam, kita sudah memaafkan. Innalillahi wa inna ilahi Jadi nggak pernah mau mengatakan, memaaf, minta maaf karena Karena kesalahannya. Nggak ngaku salah, Yang paling berat adalah orang ketika salah. Sudah dijelaskan dia salah, nggak mengaku dia salah, bahkan merasa pede dia dalam kebenaran. Nanti kita akan lihat di hari berbangkit, ya kita akan lihat realitasnya siapa yang benar, siapa yang salah. Yang jelas apa yang saya terangkan ini, mudah-mudahan membuat hati kita dan pikiran kita tidak salah menempatkan posisi diri, ya. Demikianlah masih ada waktu beberapa menit sebelum pukul 11. Kita harus selesai pukul 11. Tadi saya sudah diberitahu oleh panitia, masih ada sekitar 9 menit. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, fa liya Mungkin maksimal 2 orang saja, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Ya. Ya, ibu-ibunya yang itu. Ibu-ibu ibu dulu ya? ya. Bu. Ibu itu ya. Bapak-bapaknya siapa? Ya, silakan. Silakan yang dulu. Ibu-ibunya mana yang sudah ditunjuk? Itu tuh yang baju yang... hijau, Bu. Oh, iya. Ya, ya ibu-ibunya duluan, Bu. Silakan. Punten ya? Diantar aja, Mike di oper-oper aja bu. Punten, punten, punten ya bu. Assalamualaikum, Ustad mau bertanya nih, ini Ustad tentang kejadian yang kalimat layalah Muhammad rasulullah sebelum kejadian pembakaran itu, nih saya mendapat serangan dari ibu-ibu yang mengikuti pengajian jadi merasa setet uh, kok jadi dimusuhin kayak gitu, diabaikan karena gini saya menyela sama pengajar yang bilang gini umat islam jangan mudah mengkafirkan orang lain katanya gitu ya karena surga itu tidak mutlak untuk orang islam gitu ya terus kan saya sanggah ya pak ya kata saya kalau misalnya mau masuk Islam harus Islam dulu kan dari agama yang lain juga karena kan kuncinya lah ilahailomul rasulullah gitu ya. Ya. Yeah. Ditolak gitu Pak sama si pengajar itu kata siapa gitu bilangnya gitu. Hmm. Saya kan jadi uh, ada hadis gitu ya Dibilangin juga hadisnya Tetap aja nolak gitu nolak gitu terus saya ada cerita lagi tentang nabi-nabi uh, yang uh, kalau misalnya dia masih ada ikut Nabi kan Nabi Muhammad begitu nah pas pulang gitu Pak kalau pas pulang saya di rumah cari-cari apa itu e, WA-an sama ibu-ibu gitu kamu memang gak respek apa itu e, pengajar mungkin pengajarnya disela atau misalnya saya protes tentang pendapat dia yang Ya baik. sekarang jadi pertanyaannya apa Bu? saya ngerti sudah jalan ceritanya pertanyaannya gini apakah saya dibenci itu karena Allah gitu sama mereka atau misalnya, saya kan berusaha meleruskan, kalau misalnya orang Islam harus yakin bahwa surga itu milik orang Islam, ya, orang okay. agama lain kan, enggak. Baik, jazakilah, gitu ya, ya cukup, cukup. Salam. Silakan, saudara. Maju. Terima kasih. Syukran, jazakallah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya tanyakan, Ustaz, kalau seandainya dengan orang kafir itu sudah jelas Muhammadhur Rasulullahwalazina mahu Di sisi lain kita juga mendapatkan keterangan bahwasanya al-islam mahjubun Bil muslimin Bagaimana menyikapi supaya kita tidak terjadi tafaruk atau keandaannya itu aduh sesama muslim kemudian yang kedua bagaimana cara kita mendapatkan atau menjaga yang tadi Ustaz jelaskan di surat Ibrahim dalam kehidupan ini karena sekarang itu hampir samar-samar tidak ada idola yang tadi oleh Ustaz digambarkan bagaimana seorang Rasulullah seorang guru itu teladan itu sampai kepada muridnya itu didoakan kepada Ibnu Abbas Allahumma alimhul kitab, Allahumma faqih fidin Sekarang mungkin usad usar itu, maaf ya ada yang istilahnya di apa ya di gonjang-ganjingkan sehingga ya tadi seperti inilah ke, ke kondisinya. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ustad boleh satu lagi katanya Ibu ini, ingin sekali bertanya. Ya terakhir biar witir ya, 1,2,3 2 Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz saya lihat di video mungkin ya lumayan terbaru. Sebenarnya ada pernyataan bahwa untuk menghancurkan orang Islam itu jangan bagian ekor, jangan bagian tengah, tapi harus bagian hulu. Nah mungkin inilah yang bagian hulunya itu. Nah itu e, itu pernyataan itu. Kemudian tentang pembakaran itu. Kemarin saya sudah dengar sudah ada fonis sepuluh hari ditahan dan bayar uh, bayar denda dua ribu rupiah. Gitu. Yang, uh, yang yang saya tanyakan uh, uh, pembakaran ini saya sebenarnya bukan pertanyaan tapi uh, mo mohon penjelasannya Pak Ustadz. Katanya pembakaran ini tentu saja ada kaitan dengan pilpres. yaitu uh, uh, uh, Ya itu. Nah, okay. nah itu mungkin yang Pak Ustaz lebih tahu Artinya Baik. walaupun kita memberikan sikap yang seperti Pak Ustaz tampakkan itu saya sangat setuju Memang harus begitu Tetapi juga tentu saja eh, Apa sih Ada Dia ya, membaca apa tujuan mereka yang ada tentunya ada ini pun, Pak Ustaz ya. Artinya agar tidak tidak perlu lagi ada eh, keluar undang-undang tentang Ormas katanya yang saya baca sih seperti itu saya mau Baik. menjelaskan ya, Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima ya. kasih Ibu silakan Ustaz kepada penanya pertama ya, Ibu telah bersikap benar ya. Ibu telah melakukan sesuatu karena Allah karena Ibu memandang si Ustadz telah keliru mengatakan bahwa surga bukan hanya untuk orang muslim hmm. itu jelas kalimat yang batil bagaimana, apa dalilnya bahwa itu kalimat yang batil, dalilnya ayat ini, ini ayat ini, ya lahum abu -abu -samai wa hatta tidak akan dibuka bagi mereka pintu langit dan tidak bakalan mereka masuk surga sampai untak masuk lubang jarum jadi kalau ibu ketemu lagi sama ustadz itu, ya coba ngomong baik-baik dengan membacakan ayat ini, pak ustadz Coba ini ayat ini maksudnya apa Pak Ustadz? Emangnya bisa ontak masuk ke dalam lubang jarum? Banyak gitu? ya. Nah cuma begini Bu, saya perlu peringatkan sama Ibu juga. Kalau kita melihat Ustadz ngaco, gitu kan? Jangan berusaha memperbaikinya di forum, nggak mungkin bisa Bu. ya. Kayak saya nih duduk di sini, tiba-tiba ada yang berusaha meluruskan saya, Wah saya bela diri. Ya kan, kenapa jaim jaga image gitu? Ada caranya, ya. Jadi kalau si ustad ini bermasalah, caranya kita kasih nasihatnya tidak di depan forum, ya. Begitu Bu, itu pelajaran penting. Ya. Makanya wajar kalau ibu-ibu yang lain, yang gak mudeng, gak nyampe ilmunya, menganggap ibu bikin onar di majelis, gitu. Ngerti ya? ya saya ulangi lagi, ibu benar dengan sikap ibu menekankan bahwa tidak mungkin masuk surga kecuali muslim, itu benar dan si ustadz salah mengatakan surga bukan hanya monopoli kaum muslimin, itu salah besar cuman bukan berarti karena dia salah lalu kita mau meluruskan dia di tempat itu juga, itu susah nggak mungkin itu ya. dimana-mana itu perkara yang sangat sulit ya jadi di satu sisi saya benarkan ibu tapi di lain sisi tolong dikoreksi ibu lain kali kalau mengasi masukan kepada seorang Ustadz seorang narasumber seorang pembicara jangan di forum secara terbuka dia pasti membela diri itu selalu begitu ya kan ya, tapi yang jelas dia salah ya dan ini ayatnya jelas sekali ada lagi ayat lain silahkan dicatat sama ibu al hijr ayat 2 surat 15 ayat 2 Allah jelas mengatakan rubmaya waduladzinabanzina kafarukan muslimin nanti di akhirat Seringkali orang-orang kafir berandai-andai waktu di dunia mereka jadi muslim, gitu. Jadi muslim bukan jadi mukmin. Muslim sama mukmin mana yang lebih tinggi? Mukmin. Nah mereka nanti di akhirat orang kafir berandai-andai di dunia cuma jadi muslim aja, nggak jadi mukmin nggak. Kenapa? Karena nanti mereka masuk neraka. Ada juga muslim yang ikut masuk neraka dulu, ya kan? Karena dosa-dosanya banyak, numpuk, dia harus masuk neraka dulu, harus diselesaikan di sana, dibakar dulu dosa-dosanya. Nah, setelah selesai dosanya, terbakar semuanya. Si Muslim ini kan dipindahin sama Allah dari neraka kemana? Ke surga, dia ngeliat, aduh, temen penjara, gue keluar masuk ke surga. Wah, kalau gini caranya, enaknya dulu gue jadi Muslim kan gitu. Berarti gak ada ceritanya orang kafir bisa masuk, surga mustahil. Ya yeah. Jadi udah benar, Ibu. Si Ustadz itu jelas salahnya, cuman tolong mengkoreksi Ustadz itu tidak bisa dengan cara di depan forum ya. Pertama Ustadznya akan bela diri, kedua teman-teman pengajian bakal menganggap kita sebagai orang yang sok tahu ya, menyebarluaskan onar, begitu kira-kira ya. Wallahu Pertanyaan dari Artinya mau ketemu khusus dengan dia susah gitu. nah kedengeran bu? Apakah usatnya tetap diikuti atau ditinggalkan saja? Ya kan. Kalau memang dia terus menerus menyebarluaskan batilan ya tinggalkanlah bu. Gitu. Iya dong. Ya kan kita kan hadir di majelis ilmu supaya kita dapat ilmu yang baik dan benar kalau ternyata kita sudah hadir sekali ngaco hadir kedua kali ngaco tiga kali ngaco ya kan ya kumpulan ngaco ngapain kita duduk di tempat kumpulan ngaco ya kan gitu ya jadi 2019 ganti pengajian gitu <laughs> Allah Akbar baik kepada saudara kita tadi ada dua pertanyaan ya. ya bisa diulangi kata kuncinya yang pertama Oh iya, jadi saudara kita bertanya, kalau ngadepin orang kafir kita udah jelas sesat ashidau l-kufar kita harus berlaku tegas keras kepada orang kafir. Nah kalau ngadepin orang-orang yang muslim tapi ah ini muslim tapi kan maksudnya kan ya, nah muslim tapi ini memang berat ya. Kita menghadapi muslim tapi ini apalagi kalau sudah jelas ada indikasi munafik ya kan, maka kita harus menggunakan kawulan sedida istilahnya ya. Dalam Al-Quran itu banyak jenis ucapan. Ada qawlan ma'rufa, kaulan karima, kaulan layinan, ya kan? Ada qawlan sadidah. Nah, kaulan sadidah itu artinya kata-kata yang tepat, yang akurat. Begitu, ya. Di mana bisa kita temukan? Di antaranya di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab, Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, ittaqullaha waqulu qawlan sadida. Yuslih laku amalakum, a'ma wa, wa Hayo orang, -orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang tepat, yang akurat, yang persis gitu loh Nah ngadepin orang munafik, ya kan? Kita itu kata-kata kita tuh harus tepat, jangan ngambang-ngambang satu, terus yang kedua jangan kata-kata kita itu banyak lubang-lubangnya Wah itu nanti dipakai sama mereka ya karena orang munafik ini cirihnya adalah sangat mempelajari kata-kata ya orang-orang munafik itu luar biasa mereka ya mereka ini orang-orang yang benar-benar belajar Bagaimana ngomong gitu tapi omongannya menakjubkan padahal menyesatkan begitu ya kira-kira begitu terus perang yang kedua apa tadi nah, bagaimana kita menjaga agar Allah Yusabbitullahu amanu bil tadi. Bagaimana Allah meneguhkan kita dengan ucapan yang baik dan benar. Ya diantaranya yang pertama menjalankan apa yang Nabi katakan kepada para sahabat. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Para sahabat bertanya, "Bagaimana caranya Rasulullah?" Aksiru dzikra la Perbanyaklah mengingat-ingat kalimat Tauhid, kalimat La ilaha illallah. Dan pengertian perbanyak mengingat itu bukan saja zikir formalnya, zikir lisannya, tetapi sesuai dengan surat Muhammad ayat 19. Tolong dicatat, surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, faklam annahula ilahillallah. Maka ketahuilah bahwasanya La ilaha illallah. di sini maknanya bukan hanya ketahuilah kajilah, renungkanlah, fahamilah dalam-dalam ya. Carilah ilmunya tentang lailahaillallah ini. Ini harus diperdalam. Makin kita memperdalam makna lailahaillallah dalam arti yang sebenarnya, insyaallah ya Allah akan tanamkan pada kita kekokohan ucapan qaulus sabit tadi ya. Dan diantara makna paling pokok dari tauhid adalah apa? alwala walbara ya. Wala itu artinya kita menunjukkan kesetiaan barok artinya kita menunjukkan berlepas diri la ilaha itu barok berlepas diri ilallah itu wala loyalitas kesetiaan kesetiaan kita sebagai ahli tauhid ini harus kepada Allah number one Rasul number two terus orang-orang beriman yang loyal pada Allah dan Rasulnya itu harus selalu kita tumbuhkan dalam diri kita tapi kita harus barok dari apa? Dari setan, togut, dan semua kroni-kroninya setan dan togut. Berlepas diri kita. Jangan dekat-dekat sama mereka. Jangan gabung-gabung sama mereka. Jangan sok-sok bisa jaga diri di tengah-tengah mereka. Wah, mereka kacau ini. Mereka hizbu syaitan. Harus dijauhi. Harus kita kufuri. ya, Kita ingkari mereka. Jangan dekat-dekat sama mereka. Ya, itu pokok ya di dalam ajaran Islam ya sebagaimana kata Nabi tadi inti agama ini adalah engkau cinta karena Allah, engkau benci karena karena Allah ya jadi jangan benci sesuatu atau seseorang kecuali karena Allah sebagaimana kita juga jangan menyayangi sesuatu atau seseorang kecuali karena Allah dan mak maksudnya karena Allah itu apa? kita menyukai yang Allah sukai kita benci yang Allah benci Allah suka gak sama orang munafik? Allah suka gak sama orang munafik? Allah benci sama orang munafik, bahkan saking bencinya orang munafik di neraka nanti tempatnya yang paling mengerikan, lebih mengerikan daripada orang kafir. Innal munafiqinafid derkil Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya dikeraknya api neraka. Makanya jangan sekali-kali bilang begini, wah nggak apa-apa deh, gue jadi munafik. Yang penting kan nggak kafir, ah gitu. Jangan bilang begitu, ya kan? Karena jadi munafik itu lebih mengerikan akibatnya di akhirat daripada jadi orang kafir. Tapi jangan juga dengan begitu terus bilang ya walaupun gua nggak sampai munafik tapi kan gue baru kafir. Ah gitu, jangan begitu. Ya pokoknya semua tinggalkan. Ya baik. Kemudian ibu tadi kata kuncinya apa ya ibu ini? Apa bu tadi kata kuncinya bu? Oh ada dua pertanyaan. Saya lupa yang yang pertama, yang kedua saya ingat. Saya mulai dari yang kedua dulu ya. Soal mereka yang Su, yang membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid, lalu sudah difonis ya hukumannya, berapa lama? 10 hari, sepuluh hari, sepuluh hari, denda, denda berapa 500 hari, ya hari, sepuluh uh, ya sepuluh hari, sepuluh hari, sepuluh hari, sepuluh hari, sepuluh hari, sepuluh hari, sepuluh hari, sepuluh hari, sepuluh hari, sepuluh Hah? Hah? Ya. Ya jadi begini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya cuma ingin mengingatkan saja bahwa memang kita sedang hidup di era yang penuh fitnah, yang sampai Nabi sendiri mengatakan, ini era gelap gulita kayak malam gelap gulita ini, ya ini. Ya. Pendusta di masa itu dipercaya, orang yang jujur malah didustakan. Kita ini menjadi mengalami kondisi yang kita alami karena apa? Karena bukan hukum Allah yang tegak. Gitu. Intinya di situ. Ya. Makanya saya berulang kali bilang, salah satu pembatal dua kalimat syahadat adalah, seorang mengaku muslim ridho dengan selain hukum Allah. Kita nggak boleh ridho dengan selain hukum Allah. Tapi Ustadz, di negara kita memang bukan hukum Allah yang berlaku. Ya apa-apa, memang kita belum bisa rubah. Cuma kita nggak boleh ridho, itu aja ngerti kita ini hanya ridhonya kalau hukum Allah yang tegak karena Allah sendiri yang mengatakan apa hukm al jahiliyah yang berkuin? Allah mengatakan surat al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ya ini era penuh fitnah. Terus Anda mengharapkan di era penuh fitnah ini orang bakar bendera kalimat tauhid dihukum mati, ya kan? Berharap sih boleh, tapi menjadi kenyataan agak-agak ngimpi dah. Gitu, ya kan? Kenapa ya bukan hukum Allah yang berlaku, ya. Begitu, Bu, ya. Jadi kita harus menyadari situasi yang sedang kita jalani. Dari lima babak perjalanan sejarah umat Islam kita di babak berapa, Bapak dan Ibu? babak keempat namanya babak mulkan jabrian para penguasa yang memaksakan kehendak mereka yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan rasulnya ya wajar begini wajar dalam pengertian ya make sense lah gitu ya masuk di akal begini keadaannya cuma bukan berarti ini benar tidak ini salah ini situasi yang error ya abnormal ya makanya kita berharap Allah izinkan umur kita cukup panjang sehingga kita ikut berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Babak kelima babak apa? Khilafah alamin hajin nubuat tegak kembali dengan pemimpinnya siapa? Al Mahdi. Al Mahdi munculnya di mana? Senayan? Tidak. Ya. Al Mahdi muncul di Mekah. Ya nanti dia akan mendirikan khilafah di Syam. Ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya Baitul Maqdis ya. Nah, kalau kita memang benar-benar berkeinginan merasakan naungan syariat Allah ya, siapkanlah diri untuk menghadapi era dimana mana Al Mahdi memimpin umat ini. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik kepada Allah, itu tidak lama lagi, Pak. Ya kan? Cuman bersamaan dengan itu Kita harus siap-siap menghadapi ujian Demi ujian yang makin berat Ya Termasuk ujian datangnya apa Datangnya azab Allah ad-dukhan Ingat Ustaz ya? kenapa mesti mulai dengan azab Ya gimana enggak Situasi dunianya begini parah Sehingga wajar kalau seandainya Allah Mendatangkan azab sebagai awal mula dari Sepuluh tanda Sepuluh tanda besar Ya, Kan sudah saya jelaskan ya Bahwa kita sekarang hidup di sebuah babak yang dikhawatirkan perpindahan ke babak kelima nanti mau tidak mau kita akan menyaksikan apa namanya azab, dukun, ya. sebab peradaban manusia sudah sampai titik kesombongannya yang luar biasa ya contohnya ini, ini contohnya ya. maaf nah ini contohnya penghinaan terhadap Al-Quran uh oh, doa, khusyuk sama Allah, nongkrong, yang diduduk, yang diinjak apa? Quran ya. ngirim twitter isinya begini mukidi baru gagal lima tahun, kalian udah minta ganti, Islam udah gagal 1440 tahun, kalian masih aja memeluk Islam, ini kan penghinaan kepada agama Allah, lolos lolos aja yang kayak gini makin hari makin banyak pak, bu terus anda kira Allah nggak akan mendatangkan azab dengan begini ini kita di titik yang mengerikan, Pak, hidup kita sekarang ini. Belum yang kanan ini. Wah, wow, enggak berani saya bacanya. Baca aja sendiri, Bapak dan Ibu. So Soan mau ngajar Allah. Allah mau diajarin sama dia. Al-alimul khabir, yang maha tahu, maha teliti pengetahuannya. Mau diajar sama manusia yang diciptakan sama Allah. Aduh, udah, udah kebalik dunia. Terus Anda pikir yang gini enggak mengundang azab Allah. Ya, Belum lagi ini di negeri berpenduduk terbesar muslimnya ada beginian Pak membakar kain tulisan Allah, Allah sambil tangannya gini-gini jingkrak jingkrak nyanyi-nyanyi Pak ya anda fikir ini enggak mengundang azab dari Allah ya Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah rahasianya. Saya terus-menerus mengingatkan tentang skenario akhir zaman ini karena kita sudah di persimpangan jalan Bapak dan Ibu. Kita nggak tahu nih berapa lama lagi Dukhana akan datang. Ya. Apalagi informasi ini, pernikahan sesama jenis sudah legal di 23 negara di dunia. Bayangkan. Dulu cuma satu negeri Sodom dijungkir balikin sama Allah. Sekarang sudah berapa banyak negara yang melegalkan ya dari peta dunia yang begini besar yang warna hitam ini ini negara-negara yang sudah legal ya LGBT sekian banyak negara sudah melegalkan kira-kira kalau Allah datangkan azab kayak apa ya di zaman modern ini ngeri sekali Gita. jadi begitu ya Bapak dan Ibu ya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus dibimbing sama Allah ke jalan-jalan keridaannya mau kita mati kena Bencanakah? mudah-mudahan kita matinya bukan karena diazab tapi karena memang kita berada di situ ya takdir Allah lah kita ikut mati ya, seperti saudara-saudara kita di Palu itu kan jelas azab yang terjadi di Palu ya cuma ada orang soleh ikut meninggal ya memang hadisnya begitu Nabi bilang kalau sudah merata kemaksiatan di umatku ya maka Allah datangkan azab berlaku umum Ummu alamah nanya ya Rasulullah apa nggak ada orang soleh di tengah-tengah mereka ada ya kena juga mereka terus gimana nasib mereka? ya mereka juga ikut meninggal kena azab itu tapi mereka diampuni dan dirahmati Allah karena iman mereka benar mereka gak ikut-ikutan dengan syiriknya mereka gak ikut-ikutan dengan LGBT-nya bahkan mereka ikut mengingatkan supaya hentikan itu maksiat hentikan itu syirik tetap aja mereka kerjakan Ya, nah jadi saudaraku rahimakumullah saya kira dari ibu belum dijawab ada satu lagi pertanyaan apa bu? cukup cukup baik ya karena waktu juga kita akhiri sampai di sini dan sekali lagi marilah kita mengharap keberkahan dari Allah taala semoga majelis kita ini majelis yang nantinya akan menambah timbangan kebaikan kita di hari berbangkit nanti dan mudah-mudahan Allah menghadirkan para malaikat di majelis kita hari ini dan mendoakan ampunan Allah untuk kita semua yang hadir di sini dan untuk itu mari kita akhiri majelis ini dengan doa yang disunnahkan nabi kita doa kifaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha ila anta walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh